saya lanjutkan dengan php tutorial dasar dan sekarang saya mau membahas shuffle dan random saya langsung membuat file baru dan save as dan di tutorial yang ke 45 saya berikan shuffle dan random oke semacam itu dan saya membuat kode php di pertama saya mau membuat random dulu dan fungsi random bisa kita tuliskan semacam ini run lalu di sini saya bisa memberikan 1111 mungkin lalu yang kedua 9999 dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan reload maka saya sudah mempunyai 9641 dan jika saya reload lagi, maka dia akan berganti dan terus seperti itu. Itu random, dan biasanya hanya angka. Dan sekarang, saya mau mencoba memberikan shuffle, dan di sini saya memberikan dolar acak, mungkin sama dengan, dan di sini saya memberikan. Nah, mungkin semacam ini dan dengan fungsi shuffle saya tinggal menuliskan seperti ini str shuffle lalu oke okay, garis bawah dan dolar acak dolar dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini maka yang terjadi adalah fatal error oke di sini ada kesalahan oke di sini kurang h dan saya simpan lalu saya pergi ke sini lagi dan reload maka saya sudah mempunyai semacam ini, dan jika saya reload, dia akan berubah juga terus seperti itu. Dan di sini saya mau memberikan mungkin semacam ini: B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. Z lalu saya memberikan huruf besar mungkin A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z dan di tengah-tengah saya memberikan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jika saya simpan, lalu saya pergi ke sini reload. Maka saya sudah mempunyai banyak angka, huruf dan di sini akan ditampilkan secara acak. Lalu bagaimana jika saya mau menampilkan hanya mungkin 10 atau 12 atau 6 di area ini? Di tutorial terdahulu kita telah mempelajari substring dan di situ saya akan memberi contoh semacam ini. Saya membuat satu file, satu variabel karakter, dan di sini saya memberikan string shuffle. Lalu di bagian di sini saya memberikan echo, lalu substring substr dan di sini saya memberikan dolar lalu karakter dan koma mungkin 0,6 dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini maka saya hanya menampilkan 6 angka dari total angka acak tadi Oke, okay, semacam itu. Dan jika saya mungkin merubah di sini uh, 20 dan di sini 6, maka jika saya simpan, saya masih tetap mempunyai 6 angka, tapi dia dimulai dari 20 karakter di sini dan random atau... Shuffle ini bisa kita gunakan untuk capca security pada komentar mungkin. Oke, sekian tutorial dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Salam.